gua main di mana gua mainnya di Bonanza 138 ya bosku ya situs tergacor di tahun 2022 anti rungkat-rungkat pokoknya ya Oke buat kalian yang baru lihat video ini jangan lupa dibantu di like di komen dan di-share ya buat kalian juga yang nggak punya ID nya boleh daftar pakai kode referral yang gacor ini yang ada di deskripsi ya link-nya jangan lupa juga gabung ke grup WhatsApp atau grup telegram karena di sana kita akan ada giveaway Mingguan ya Giveaway mingguannya dua juta untuk 20 pemenang, masing-masing ID-nya lima puluh k, lulisnya ada di grup itu ya. Oke, langsung aja kita ke permainannya. Kita cocol dulu di bet enam ribu, kita bawa modal dua ratus ya. aduh itu perkaliannya nggak konek, oke dong kasih pre-spin gratis. aduh nggak mau juga ya. oke okay, kita cocol-cocol dulu aja ya. semoga aja kita di samber juga Dikasih perkalian di luar. oke okay, ungunya pecah birunya dong kasih pecah juga hmm merahnya cincinnya boleh aduh itu keluar ya skaternya coy <tuh> Hmm, mangkotanya ya dong samber sembilan puluh enam cuy sembilan puluh tujuh tuh waduh samber lah ya keluar malah keluar ya ayo dong kasih samberannya cok nah, jadi kasih nice di luar doang Kita cocol-cocol aja lagi, ya. Hmm, pasti keluar skater, kan? Oke, ini belum ada perkalian lagi di luar ya. Waduh nggak konek dong mahkotanya. Ini saldo kita tinggal sekarat ya. 19.000 lagi akan masih bisa GP. Oke, ungunya dapat banyak juga nih. Oke, kali 12-nya akhirnya kasih connect juga ya. Ungunya boleh kasih jadi. Mantap. Aduh cuma segitu doang ya Oke okay guys dikasih juga pre -spin gratis ya di bet 6000 waduh 5 skater dong mantap kan ini situs paling gacor cuy bukan kaleng-kaleng bukan namanya situs gue ini situs bonanza 138 bosku banyak event dan bonus-bonusnya juga dong pastinya dia ya, perlu khawatir cuy main di situs gua cuy Oke, ini belum ada perkalian. Hmm, birunya dong, kasih pecah. Aduh, itu mah kotanya udah pada keluar juga, baru kali lima ya. Oke, baru kali tujuh. nggak apa-apa, hijaunya dong. Aduh, kuningnya kurang satu, cok. Yo masih ada dua pre-spin lagi Oke okay, guys cuma dikasih segitu doang ya Kita naikkan lagi bednya guys Kita bed 12.000 aja cuy Oke okay, kita coba bayar aja di 240 ya yang nanyain kode referral gua ada di deskripsi ya atau di <coughs> di link, link daftarnya ada semua di deskripsi ya Oke kali 15-nya connect Hmm cincinnya dong ijonya juga boleh Aduh cincin kurang satu ya sama ijonya kurang satu guys Hmm jam pasirnya mantap ini perkalian kita udah kali 32 ya Bukan kaleng kongguan Pokok namanya situs Bonanza 138 Situs terbebes Hmm birunya boleh Aduh Oke okay, kuningnya aduh nggak apa, apa lah ini perkalian kita udah 34 masih ada 5 Spin lagi guys he kalian yang mau rekomendasiin gua main di main di mana boleh ya langsung aja tulis di kolom komentar guys yuk dua spin lagi cincinnya Cincin dong kasih pecah Oke mantap udah ada perkalian juga ya ini auto sional lagi dong bukan kaleng kali ya bukan mainan ya hmm, mahkotanya dong kasih pecah boleh aduh itu merahnya kurang dua ini kali ini kita udah tiga kali 40 ya sensasional lagi dong pastinya hmm, buat 200ribuan udah dikasih 500 ya lumayan cuy Oke videonya sampai di sini aja Jangan lupa dibantu di like, di komen, di share, dan di subscribe juga. Oke, okay, gue dem. Gue pamit untuk diri. Bye-bye.